Rossi make it hundredtul we wabarakatuh welcome back to my channel Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan informasi kepada teman-teman semua kalau di sini saya tidak mem bisa memberikan tayangan atau tontonan full streaming pada teman-teman semua dikarenakan adanya klaim atau pelanggaran atau copyright uh, oleh pihak YouTube atau pihak MotoGP itu sendiri dan itu sangat berefek kepada channel saya tapi di sini teman-teman semua jangan berkecil hati karena di sini saya akan bagikan cara atau tips uh, agar teman-teman semua bisa atau dapat menonton secara langsung acara MotoGP di HP Android teman-teman semua. Nah di sini teman-teman semua cukup membuka aplikasi Play Store, uh, terus mengetikkan nama aplikasinya. Mungkin teman-teman semua sudah para tahu ya. Di sini nama aplikasinya MiPO TV. Teman-teman semua cukup ketikkan nama aplikasinya MiPO TV, terus teman-teman semua cari. Nah sini perlu teman-teman semua ketahui kalau Mipo TV ini berisikan iklan mengapa karena Mipo TV ini e, memberikan layanan streaming atau tontonan TV online itu secara gratis terutama di negara kita ya di Indonesia e, tidak perlu melakukan langganan dan itu 100% gratis teman-teman dan teman-teman semua perlu ketahui kalau aplikasi ini ukurannya itu sangat kecil ya teman-teman hanya berukuran 26 MB jadi teman-teman semua bisa uh, menginstalnya di HP teman-teman semua walaupun HP teman-teman semua ukuran RAM nya sangat kecil ya teman-teman nah di sini teman-teman uh, sisa install aplikasinya dengan cara mengklik install nah sambil menunggu proses download e, Mipo TV di sini kemungkinan ada teman-teman yang mengalami kendala ya atau kesusahan pada saat proses download Mipo TV ini e, bisa teman-teman download e, dengan cara e, mengklik link download yang sudah saya sediakan di deskripsi e, video di bawah ini nah teman-teman semua apabila masih ada kendala lain uh, terhadap proses pen-downloadan ini boleh teman-teman komen uh, mungkin insya Allah bisa saya bantu hmm, proses downloadnya atau uh, kemungkinan ada proses atau kendala yang menghambat proses download MipoTV ini Nah teman-teman semua mungkin segitu saja Dari saya Tetap untuk mendukung channel ini Dengan cara like Share ke teman-teman Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Dan aktifkan Lonceng notifikasinya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh